saksuan nih untuk zaman tidak semai ada Selfistic, kimla, alam là một lần nữa, chắc chia video get think it's tadi ya asal deh nanti banyak Jadi wan chatun puja de banu jo Gue se referred on di bus Și wird dim assemb丈, saya ada terus kasih krim tak pula deh. Ya. Selbih stiknya. Ya, klipkan tuh kan. Ya, ya, ya. Ya, deh ya, ya. ya, Tchau tingi, tchau Kita dengan kakimu sedikit service di kerabang. gimana? gimna, dia bangok, gimna, kamu gimna ingin bayar. belum ingin video aku akan yang tak lengap, sendiri, biji beli non, tingkatnya setelah sudah mau sudah video video video bye bye